belum sampai ketujuan di pertengahan jalan konon disebutkan lebih sejengkal tiba-tiba maut datang menjemputnya famayutrikul maut apa yang terjadi langkahnya dihitung sebagai ibadah dalam terapnya diberi beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Quran surah ke-2 ayat 222 di ujung ayatnya innallaha yuhibbut tawabin Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum fattabi'uni Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar... Taubatnya menghadirkan cinta Allah. Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya? Thumma yudrikhul maut. Faqad waka ajruhu ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang. Taubat diterima. Dosa diampuni. Dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut. Faqad waka ajruhu ala Allah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 Wahai yahjir fi sabiinillahi yajid fil ardi muragman ketiara wasa. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wahai yahruj membaitihi muhajiran ilallahi warasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya tiba-tiba, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya, kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila seratus orang saja, yang pernah dibunuh oleh orang ini,